Mie Rahman, mau ngajalan ikan jaer maafun pakai jala jala kecil mantep tempatnya lagi full mantep lagi ada bekoan juga. Medan tempatnya lagi di betulin sungainya Sungai Jakarta. Kok. Enggak belum neta. Kosong masuk. ada ikannya di sini masku ternyata enggak ada penghuninya. oke song Aduh. Ada ikan. Pindah tempat yang lain aja. Spot kedua. Saya tahu di sini ada ikan. Wah, jamah. mana-mana. Spot yang tadi ada ikan di sini. Tapi belum tahu ya samputan atau enggak sampai ikan bronang dapatkan bronang bro gede Satu, ya lumayan Nih. ini namanya ikan bronang ini durinya lumayan ada racunnya bronang mantap Jadi, jadi, jadi, wis buru. jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, Wis. iya. Yeah. Monster bang, dapetnya kerot anakan. Sama ikan apa ini? Ini dapetnya, ini ikan kembung, uang racun. Apa ini Nggak tahu, kah? namanya kan kerot anakan buang biar gede bosku masku nggak dapat ikan pulang aja Dan capek sore ternyata nggak dapat ikan hari ini keruannya nggak ada udah aja bang ya Selain besok lagi aja apa tuh besok dapet banyak ikan monster bakar-bakar udah